Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Yuk simak beberapa tipsnya agar mudah hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Bacalah, hatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Abdullah bin Amr lalu berkata, aku mampu menambah lebih dari itu. Beliau pun bersabda, bacalah, hatamkanlah Al-Quran dalam tujuh hari, jangan lebih daripada itu. Hadis Riwayat Bukhari Namun sebagaimana kata Imam Nawawi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan hari dalam menghatamkan Al-Quran, semuanya tergantung pada semangat dan kekuatan. Dan ini berbeda-beda satu orang dan lainnya dilihat dari kondisi dan person. Fatul Bari, 9 per 97. Abu Said Al-Hudri ketika ditanya, Firman Allah, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu, dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzamil ayat 20. Jawab beliau, iya betul. Bacalah walau hanya 5 ayat. Disebutkan dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim, 7 per 414. Berikut tipsnya. 1. Al-Quran terdiri dari 30 Juz. 2. 1 juz terdiri dari 20 halaman, 10 lembar. 3. Buat target. Tiap salat 5 waktu untuk membaca 4 halaman, 2 lembar bisa dipilih sebelum dan sesudah salat. Sebelum salat membaca 1 lembar dan sesudahnya membaca 1 lembar. 4. 1 hari bisa 1 juz yang didapatkan, sebulan bisa dapat 30 juz. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin.